Tentu hari ini adalah hari kebahagiaan seluruh Leslar Lovers di dunia Yang mana tentunya kita secara live bersama-sama menyaksikan akad pernikahan idola kita bersahabat ya Yang berlangsung dengan lancar dan khidmat masya Allah Kebanggaan, kebahagiaan yang kita rasakan alhamdulillah bersahabat ya Yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu tentunya berjalan dengan lancar dengan satu tarikan apa saja Rizky Bilar tentunya tegas Mengucapkan ijab kabul Dan tentunya resmi menjadi Suami dedek Lesti Gijora Masya Allah persahabat ya Penuh bahagia Penuh haru dan tentunya persahabat ya Kita doakan mudah-mudahan Rizky Bilar dan Lesti Gijora Menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warohma Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya di sini ada unggahan foto Lesti Kejora Masya Allah Tentunya kita semua melihatnya Sangat bahagia Kita pangling prasahabat yang melihat kecantikan Lesti Kejora Memakai gaun adat Sunda Masya Allah luar biasa Doakan selalu juga untuk dedek Lesti Selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya kebahagiaan Dan untuk berikutnya kita lihat juga prasahabat ya. Pasangan Lesti dan Rizky Bilar di Pasar Badia ini menyampaikan Abang Bilar langsung nih bahwa Nanti kalau punya anak bersama Lesti Kejora, bersahabat Tentu anak mereka akan dikasih tentunya gelar nama Leslar Masya Allah, suatu kebahagiaan untuk kita semua para fans Bahwa Leslar akan tentunya disematkan di nama anak Lesti dan Rizky Bilar nanti dan berikutnya juga persahabat kita lihat setelah halal tentunya persahabat ya Rizky bilang nggak sabar langsung nyosor aja cium pipi Leslie kejora masya Allah tentunya membuat para fans Leslie lovers ikut bahagia dan baper melihatnya persahabatnya ya cute banget masya allah luar biasa sudah bebas ya menjadi pasangan halal mudah-mudahan. Barokah berkah, semuanya amin. Ya Robbal 'Alamin, dan berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan dari Bang Arin. Masya Allah, juga nih unggahan Bang Arin memposting sebuah postingan foto mahar Rizky Bilar dan nasi kecil Masya Allah dengan tentu Dollar. Masya Allah. Kalau dirupiahkan, ini sekitar 1 M lebih para sahabat ya, tentunya luar biasa. Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan: "Bismillah, alhamdulillah, berjalan dengan lancar, amin. Hestek leslar." Dan kita lihat juga persahabat, ya. Tentunya, mahar ini menjadi trending topik pembahasan persahabat, ya. Masya Allah, luar biasa, semakin bangga dan bahagia mengidolakan Lesti dan Pilar. Berikutnya, kita lihat persahabat, ya. Ada arti, tentunya, di balik mahar tersebut. Angka tujuh adalah bulan ketemuan, dan angka dua tiga adalah tanggal ketemuan. Masya Allah, luar biasa. Ini arti dari mahar yang diberikan oleh Rizky Bilar kepada Lesti ke Cora. Kita lihat keunggahan berikutnya, para sahabat. Ada unggahan spesial dari Ayu Tingting yang menemukan posting sebuah postingan bersama Lesti dan Bilar. Para sahabat, ya Masya Allah, ada doa terbaik juga yang diberikan oleh Kak Ayu di sini mengatakan lewat caption yang dituliskan Alhamdulillah selamat ya adikku sayang Lesti dan Bilar Happy Wedding Semoga jadi keluarga Sakinah Mewadah waromah amin Langgan terus bahagia de amin Love you Masya Allah Doa tulus diberikan ke Ayu Ting Ting untuk diri alas di persahabat ya. Doa baik kita wajib aminkan. Mudah-mudahan terkabul semua doa baik yang diberikan yang diucapkan oleh Ayu Ting Ting. Dan selanjutnya, Om Izhar pun persahabat yang memposting foto bareng Rizky Bilar nih. Wow, Masya Allah. Luar biasa juga melihat kebersamaan ini. Dan ada doa yang penting untuk Rizky Bilar dari Om Izhar. Di situ Om Izzar mengatakan, selamat memasuki babak baru dalam kehidupanmu. Semoga bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dan Rizki Bilar, Masya Allah persahabat ya. Tentunya doakan saja mudah-mudahan Rizki Bilar, tentunya menjadi suami yang baik untuk Lesti persahabat ya. Mudah-mudahan mereka bahagia dan tentu kita gak sabar. Mudah-mudahan saja secepatnya dedek Lesti dan Rizki belum mendapatkan ya yakni Lestler Junior. Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ini tentunya kita lihat lagi trending topik banget ya soal mahar Yang tentunya diberikan oleh Rizky Pilar untuk Lesti Kejora Masya Allah Tentunya sini banyak banget nih yang berkomentar Bener gak sih maharnya Bilar sama Lesti segini <laughs> dirupiahkan memang tentunya 1 miliar lebih, para sahabat, ya, ini lagi trending banget nih. Para sahabat, ya, masya Allah, luar biasa. Kesanggupan Rizky Pilar dan tidak Lesti Kejora tidak membebani. Tentunya, Rizky Pilar mampu, para sahabat, ya, memberikan mahar yang sangat luar biasa. Para sahabat, ya, doakan terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lesti dan Rizky Pilar banyak yang sayang dan banyak yang tentunya mencintai. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadinya menginfokan kembali bahwa jangan sampai lupa Setelah akad pernikahan ada acara tasyakuran pernikahan Yang akan digelar hari Sabtu tanggal 21 Agustus jam 9.30 Persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah kakak Rizky Bilar dan dedek Lesti Kejora Tentunya sudah berijab kabul pagi ini dengan sangat khidmat dan telah sah menjadi pasangan suami istri. Selamat untuk Kak Rizki Bilar dan dedek Lesti kejora Semoga menjadi pasangan samawah til janah. Insya Allah, tu persahabat ya. doa tulus terbaik diberikan oleh Ibu Harsiwi ahmad dan kita lihat juga persahabat yang lanjutan yang tuliskan masih ada satu rangkaian acara lagi loh jangan lupa ya hari Sabtu tanggal 21 Agustus, tentunya kakak dan dedek akan mengadakan tasyakuran yang akan dihadiri oleh keluarga mereka. Masya Allah persahabat yang dicatat jangan sampai ketinggalan lagi, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan tasyakuran pernikahan takdir cinta Lesla yang akan digelar hari Sabtu 21 Agustus jam 9.30 waktu yang Barat. Untuk selanjutnya kita lihat juga para sahabat ada unggahan spesial bahagia juga yang kita dapatkan Alhamdulillah untuk lagu duet Lesti dan Rizky bila takdir cinta ini sudah empat trending persahabat ya ini kado spesial untuk pernikahan Lestin masya Allah luar biasa Alhamdulillah para sahabat ya sudah di empat trending mudah-mudahan bisa nomor satu Amin ya Robbal Alamin dan selanjutnya juga ada postingan cute dari Teh Petri Karlina masya Allah. Ini luar biasa persahabat yang manja banget postingan foto ini mampu membuat kita semakin bahagia nih melihatnya Alhamdulillah sudah sah sudah bebas cium pipi cium kening persahabat ya duh luar biasa ada kalimat yang juga yang dituliskan. Masya Allah nggak nyangka bakal jadi saksi kebahagiaan kapal kesayangan Leslar Candid manja, Lesti Bilar halal Masya Allah bersahabat ya doakan selalu Mudah-mudahan Lesti dan Bilar berbahagia Amin ya, Alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya